Bahan kimia di laboratorium. Di antaranya adalah yang pertama bahan eksplosif atau mudah meledak. Sebaiknya bahan ini hindari dari terbentur, gesekan, pemanasan, api dan sumber nyala lain. Contohnya adalah amonium nitrat, nitroselulosa, dan trinitrotoluena sebagai bahan yang biasa dipakai untuk membuat bom Selanjutnya zat-zat pengoksidasi yang dapat memicu sumber lain untuk terbakar apabila terkena kontak Contohnya ada air berat atau hidrogen peroksida dan kalium perklorat selanjutnya ada zat yang mudah terbakar atau flammable zat-zat ini ada biasa disebut zat-zat volatil karena memiliki titik didih yang rendah contohnya adalah gas-gas butana propana atau LPG aseton dan cairan benzen selanjutnya ada zat beracun atau toksik apabila terhirup tertelan atau kontak dengan kulit dapat menyebabkan penyakit-penyakit kronis atau bahkan kematian. Ada arsen klorida, merkuri klorida dan potasium sianida. Selanjutnya ada juga nitrobenzen Selanjutnya harfum atau iritan berbahaya bagi kulit apabila tersentuh atau masuk ke dalam tubuh. Di situ ada contohnya piridin, cairan glikol yang biasa dikenal cairan pada radiator mobil, ada di klorometan dan amoniak, selanjutnya benzil klorida, selanjutnya korosif. Apabila terkena jaringan tubuh Bisa menyebabkan luka Di mana pH-nya bisa di atas 11 atau kurang dari 5 basa atau asam Contohnya ada natrium hidroksida Asam klorida Asam sulfat Belerang dioksida Dan cairan klorin Selanjutnya Berbahaya bagi lingkungan Apabila Penanganan limbahnya tidak baik sehingga menyebabkan gangguan ekologi. Di situ ada tributil timah klorida sebagai logam berat, tetra klorometan, cairan pentana, bensin. Selanjutnya radioaktif atau dapat meluruh ini biasanya uh, digunakan untuk bahan-bahan nuklir contohnya uranium pasir zirkon, dan kobalt 60 Demikianlah. terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh